Memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar Leslor tentunya Baiklah para sahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Ada sebuah kabar info yang kita dapatkan juga nih dari ANTV Yang makin membuat kita gak sabar menyaksikan idola kesayangan kita di acara HUT ANTV yang ke-29 karena idola kesayangan kita Bunda Lesti akan hadir menjadi bintang tamu di acara tersebut Besok malam persahabat ya, selalu diingati nih biar kalian tidak ketinggalan Biar kalian tidak lupa dan jangan terlewatkan untuk menyaksikan idola kesayangan Bunda Lesti Kejora Di acara Hot on TV yang ke-29 dan jangan lupa untuk juga untuk mendukung idola kesayangan kita bersahabat di selebritis Star Keren Hood, ANTV 29. Disimak juga di kalimat info caption yang dituliskan oleh ANTV. ANTV lovers, jadilah saksi kemegahan perayaan Puncak Hood 29, ANTV. Dengan sejumlah bintang tamu spesial dan kolaborasi musisi berprestasi yang akan beradu di panggung yang megah. Saksikan HUT 29 ANTV Indonesia Bangkit Sabtu 26 Maret 2022 jam 18.00 Waktu Indonesia Barat Live di ANTV Jangan lupa para sahabat ya Live di ANTV mulai pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat Dan ke kabar berikutnya Vitamin bahagia kita dapatkan dari Akun Sabar Dutengganus Kalislar Yang mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lasti bersama Bibi Indi Wow, asyala banget ya Pastinya kalian nanya nih Ini foto kapan? Dimana? Wow, asyala banget ya Langsung disekak nih oleh Agun yang Tenggara Sekolah Selar Kita simak di kalimat kesan yang dituliskan Bunda Whitney kecilnya Abang L Yang nanya ini kapan? Gua doain, keremian kayak lintar Katanya tuh, wow <laughs> Jangan nanya ya ini kapan? Yang penting kita bahagia sekali melihat idola kesayangan kita Disimak juga di kalimat komentar yang diberikan oleh para sahabat Leslar Yakni dari akun Instagram Suci sucianskordela07 Mengatakan baru mau nanya gak jadi deh katanya tuh, <tuh, <tuh> Ada juga komentar para sahabat ya diberikan dari Angkun Agni 07 mengatakan dilihat baju ama kerudungnya si sawah kayak dokter Siska main kerumah ya Yamin katanya tuh masya Allah banget ya dan kita lihat juga persahabat komentar lain diberikan dari akun Sabila 585 mengatakan Wega wega baru juga mudahnya udah disekap duluan, tapi ya udahlah. Katanya tuh, aduh, masya Allah, banget ya, para sahabat." Tentu ini membuat kita semakin ketawa bahagia nih. Memang dari warga Konohalah membuat kita semakin semangat. Mudah-mudahan tetap solid mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita. Dan pastinya kita masih menunggu cidukan terbaru berikutnya di sore hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.